Guys selamat pagi kembali lagi di channel ageng sura. Ya. Oke di sini kita menggunakan VPN guys. kata Kita memakai VPN itu berhasil guys. Jadi sekarang kita menggunakan VPN. VPN turbo guys. Next. Nah. hubungkan dulu guys kita hubungkan. Okay, guys sudah terhubung ya sudah terhubung. kalian pilih yang kalian dimana tempat tempatnya nah misalnya di Indonesia kalian pilih di Indonesia guys sekarang kita kami di Indonesia sih oke okay. sekarang kita mulai guys X kita mulai guys sini kita modal 400 kita modal 400 Oke, okay. kita spin cepat 20 kali guys kasih yang terbaik subuh-subuh guys semoga menggunakan VPN ya guys. gunakan VPN turbo-turbo VPN sih sebenarnya next ya nah kena maka tes Kena kena maka Oke. kita sipian lagi guys gak ada suaranya, tekukatkan dulu suara, oke. Okay? nah, anjing, anjing kaget aku babi, spend gratis ya. <laughs> semoga dikasih spinning gratis nih guys. ayo, <coughs> kali lima mantap, lumayan, lumayan, lumayan, lumayan. Next, kita lanjut lagi semoga dikasih guys menggunakan Turbo VPN. Turbo VPN. Ya. Next. Nah, kali empatnya kena kuning. Kuning. Nah, kali empatnya kena, guys. Lumayan-lumayan 9 -lumayan. ya 9. Oke. 1000 kita nih. Ih eh, anjing. ayo dam maka teh kena kali dua kali tiga mantap teman-teman merah next hijau nah kuningan kuningan nah hijau kutupat next mantap guys <laughs> piala dunia nggak mau anjing anjing keren-keren-keren-keren, oke okay, kita lanjut lagi Siap A tiga putaran lagi guys, mainlah daripada ada guys dam, anjing enggak kena, oke okay, mantap, guys, ini dong. kan juga sih menggunakan turbo VPN guys, turbo VPN ya kuningnya, is anjing lagi dong skater, nggak mau, mau buat nah dua kali skater guys dalam putaran, dalam putaran ya guys, <laughs> let's go, nah mau kau tanjing satu lagi. Dar, aduh, kali mau ya kena anjing. Oke, oke, kangga lagi, lagi, lagi. Anjing kan 50 lima nya, nah kuning, next, biru. Ah, cincinnya, cincinnya tolong. Nah, anjing mantap. Hijau kutubat Pak mantap keluar kali ya di luar ya sempat kali. Okay. empat kali guys muka oke oke di luar ya dua kali skater kita dapat putaran di putaran kita dapat X kali ini kurang sehat guys jadi suara agak lembut-lembut manja guys manja <laughs> mantap guys bar lumayan lumayan ayo cepat cepet kali kali ya kali ya tembok drum Mega, Mega Win, Der, Der, Mantap, Eh, Eh, Eh guys, menggunakan VPN VPN turbo ya Oke okay. sini kita bantai guys. kita bantai sini kita bantai semoga dikasih guys semoga dikasih nih anjing apa-apa dia dua kali dapat sekitar di sana dia dua kali dapat sekitar dalam putaran yang tidak beli dalam putaran kita lagi dar kasih ku jodohin nanti sama princess si janda merah mau ku sama janda merah ya kasih kasih, nah takut lu kan dikasih janda merah, takut deh guys, dikasih janda merah anjing kali 12 nya takut deh dikasih janda merah, ditambahkan ya guys, skater, skater lagi, janda merah, nah takut deh guys, apa janda merah guys, janda <artilan sesi> oke okay, oke okay, oke okay. mantap-mantap <laughs> kita lanjut anjing gatur kali pakai VPN guys sumpah jar mantap ya lah ditambah pun kalian segitu dong anjing kasih banyak dong kali-kali ya. dan naik bed beli lagi cuma segitu dikasih anjing cincinnya gitulah anjing biru next birunya birunya nah segitiga ungu next hijau nah hijau kutupat enggak mau anjing nah teng teng teng teng teng teng teng teng sen sen zona sen zona ketupat ini nah kuning kuning lagi kuning eh biarlah dunia anjing anjing Hai, lagi dar dar ini terakhir, guys. Ini terakhir, guys. Terakhirnya ini terakhir, guys. Satu, dua, tiga anjing. Oke, guys, sampai sini aja. Semoga sehat selalu, kalian ya.